Selamat malam Selamat hari Selasa Dan hari Selasa adalah waktunya ngobrolin web Masih iya. bersama kita bertiga Bersama saya iya. Riza Ada Ivan. Juga ada Ivan iya. uh, Kita bertiga adalah Tergabung ke dalam sebuah program Yaitu Web GDI Enak banget ya openingnya ya. <laughs> Google Developer Expert for Web Technologies yes. yeah. Kita adalah uh, tiga Hanya tiga ini Orang yang Uh, ngurusin uh, GDI Web di uh, Indonesia ya Seluruh Indonesia. Indonesia ya Luar biasa Dan kita okay. juga Kemana -kemana? Supaya bisa meng karena mengikuti update-update teknologi di web Itu susahnya okay. Minta ampun Susahnya karena terlalu banyak update-nya Terlalu banyak Jadi, dan terlalu okay. cepat mm -hmm. Jadinya Mending kita ngobrolin aja Setiap setiap setiap minggu Setiap hari setiap Selasa minggu. Setiap hari setiap Selasa Oke okay. Nah, uh, kita malam hari ini topiknya ada topik apa ya, benang merahnya ada tentang CSS. Tentang jadi mulai CSS. yang basic banget, sampai yang lumayan apa baru ya, API baru dari CSS juga ya. Ada hmm. performa juga hmm. seperti biasa dari Ivan. Tapi sebelum itu kita masuk ke ini dulu, ada yang nanya ya. Senang banget nih uh, saya kalau ada yang nanya, jadi aktifkan. Jadi eh, uh, dari video minggu lalu, uh, dari ada dua pertanyaan lalu. ya. Iya, dari episode minggu lalu ada dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan tentang Quicklink. Yep. Uh, apakah Quicklink akan mempengaruhi jumlah visitor menjadi lebih banyak? Oke, okay. ini ditujukan ke saya karena mm, iya, saya yang sampaikan tentang Quicklink minggu lalu. Yes. Oke, okay. jadi sebenarnya untuk mengulangi sedikit aja, Quicklink itu semuanya hanya library kecil aja. Saya coba paste aja di di sini ya, Quicklink. Nah itu. Library kecil uh, yang dibuat oleh Google Chrome Labs untuk melakukan prefetch terhadap halaman-halaman selanjutnya yang didapat dari link-link uh, yang ada muncul di viewport atau di tampilan layar uh, user ya. Jadi uh, halaman tersebut di prefetch di, di, di, dari background. Jadi sehingga saat user ngeklik uh, atau pencet link itu uh, serasa kecepatan situsnya jauh lebih cepat karena sudah sudah di sudah di sehingga hanya butuh kayak sekian milliseconds uh, halaman tersebut sudah load. Oke okay. uh, kembali ke pertanyaannya apakah kulit mempengaruhi jumlah visitor menjadi lebih banyak jawabannya tidak tidak <tid> <tid> ada hubungannya oke okay. uh, tetapi secara tidak langsung karena situsnya serasa lebih cepat tentunya user makin senang dong untuk melihat membrowsing situs kita gitu, untuk melakukan ngecek-ngecek uh, situs kita ya gitu ya. Karena, karena cepat banget, Kaya, uh, kalau di uh, implementasi yang dilakukan dengan benar benar itu serasa headless, jadi serasa SPA gitu. Diklik langsung muncul, klik langsung muncul jadi serasa SPA dia, Single Page Application. Jadi secara tidak langsung ia bisa mempengaruhi jumlah visitor lebih banyak karena user lebih engage ya terhadap situsnya. Hmm. Um, yang nggak sempat saya kasih tahu minggu lalu itu adalah pengaruhnya ke backend sebenarnya. Apa tuh pengaruhnya? Back Jadi kan kan dia melakukan private ya request ya request ke backend setiap kali linknya muncul. Artinya di back itu jadi page view. Jadi, jadi, page request, sorry, sorry. Jadi, okay. page request. Kalau situsnya hanya skalanya masih kecil dan menengah, ya hostingnya tentu uh, nggak, nggak, nggak, nggak pengaruh. Tapi kalau situsnya sudah uh, view-nya jutaan, uh, itu dan hostingnya punya payment plan-nya itu by page request. Berapa jumlah page request Itu bisa perlu hati-hati hmm. Untuk kendalinya Bisa nggak sengaja uh, ke DDoS sendiri ya? <tuh> serasa seperti Ke DDoS sendiri tetapi Gini billnya bisa bengkak Karena contohnya apa ya ya page, page request Setahu saya Banyak kan cloud product Kayak google cloud Atau AWS ya AWS ya. Atau yang manage, manage hosting itu mereka ada ada batasan limit untuk jumlah paste request. By paste request. Jadi kalau misalnya pakai quick ring, perlu hati-hati untuk paste request tersebut. Itulah. Oh, sudah ya? Sudah. Baru mau diganti ininya. Oh, oh <laughs> <okay>. <laughs> salah. <laughs> Oke, okay. pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama jawabannya ya dan tidak ya. Iya karena websitenya lebih cepat, lebih banyak uh, orang yang suka dan lebih banyak juga secara otomatis lebih lebih banyak user yang bisa diservekan. Yang kedua, apakah dengan kita belajar react peruang mendapatkan pekerjaan akan lebih besar? Ini juga jawabannya ya dan tidak. <tose> ya dan tidak ya. Tergantung mau kerja ya. di mana. <tose> ya betul. Jadi uh, apa ya ada, ada dua, dua kubu ya apa kayak dua sisi mata uang ya ada yang uh, apa yang mengikuti tren itu bukan uh, sepenuhnya salah tidak sepenuhnya salah <coughs> karena memang uh, peluang besar di sana ya peluang banyak di sana gitu lowongan pekerjaan dan lain-lain tapi di sisi yang lain uh, kembali lagi ke diri kita gitu misalkan kita kurang menyukai react misalkan kita lebih suka framework yang lain gitu kenapa dipaksa untuk mengarah ke sana, atau juga kalau kita ngomongin membuat produk atau membangun sebuah aplikasi, itu kadang-kadang kliennya nggak peduli kan kita menulis pakai React kah, mau pakai jQuery kah, atau mau pakai vanilla JavaScript gitu. yang, yang penting, penting hasil akhirnya ada, hasil ada lahir yang, yang bagus. pakai ada yang pakai backbone nggak atau backbone? <laughs> backbone nggak. tapi sport. Laravel sampai sekarang uh, gue masih pakai Laravel karena apa ya Inherit uh, codebase sama ya sebenarnya kalau jadi uh, mungkin kalau kita sebagai developer lihat di sosmed atau apalah kayaknya hmm. emang banyak banget framework baru ya tapi uh, di kenyataannya kalau di dunia kerja kan enggak uh, semua organisasi atau perusahaan bisa serta-merta tiba-tiba tiap tahun ganti framework gitu sesuai yeah. apa yang lagi ngetrend kan sebenarnya enggak gitu juga ya jadi apa kayak rails juga yang yang pakai juga mungkin masih yeah. banyak ya pokoknya framework-framework uh, yang lama cuma mungkin jadi... yang penting banget Uh, mm -hmm. apa fundamental webnya aja sih, ya kayak misalnya yeah. tentang performance yeah. kemarin tuh uh, bisa mengimplement quick link entah itu kita pakai react atau swell atau apapun kan sebenarnya kayak prinsip prefetch atau segala macam yang kita bahas kemarin tuh kan prinsip dasarnya tetap sama ya, jadi kalau yeah. nguasain itu sih mau pindah-pindah, mau react swelter, angular, dan lain-lain enggak -lain, uh, se enggak seberat itu kalau misalnya emang suatu saat kita pengen cari kerjaan yang mengharuskan pakai uh, stack tertentu dan buat kita itu dream job yaudah ya udah kita bisa dengan gampang mengejar itu betul poin yang benar kuatkan sekali ya, yang kuatkan sekali. fondasi kuatkan fondasi Fundanya. fundamental javascriptnya atau webnya ya. lebih tepatnya atau web -nya. web development developmentnya jangan cuma javascript ya. web itu banyak betul iya karena apa framework itu bisa berganti-ganti uh, yang bertahan itu ya fundamentalnya ya ketika Amit-amit nanti misalkan react Wah udah gak ngetrend lagi ya ngetrend yang lain gitu kan e, Kalau kita belajar spesifik ke react Begitu reactnya sudah jarang dipakai Kita harus belajar lagi dari awal gitu Sedangkan kalau udah fundamental itu udah setengah jalannya gitu Kita udah ngerti lah daleman-dalemannya framework itu seperti apa Dan Betul. ngomongin uh, teknologi web ya, Jadi bukan hanya javascript Dan malam ini kita akan uh, membicarakan CSS. tentang CSS dan Panjangan CSS itu apa sih? Cascading, cascading, style sheet, style sheet. Okay. Dan, ber, dan berhubung uh, materi atau uh, apa uh, topik saya yang saya cascading, jadi saya izin duluan ya. Baiklah. <laughs> ya. jadi beberapa nah, ini ini. Uh, beberapa minggu yang lalu sempat bersiluran di timeline, itu web dev, itu cascading, sebuah media cascading, ya, cascading, semacam belajar. Serial, seri tutorial. Uh, betul jadi dia bentuk dalam bentuk course di sini ada banyak sekali uh, di web.dev/learn ada mulai dari accessibility ada learn html ada uh, responsive design ada form sampai ada pwa dan ada css jadi kalau teman-teman uh, apa yang ilmu cssnya masih cupu seperti saya dan ivan ya kita bisa belajar bareng-bareng di sini Ya, yeah. fakta. Yeah. Ah, saya saya ini. masih newbie banget di CSS, baru yes. belajar CSS. Hmm. Ya, yeah. uh, sama. Dan uh, kebetulan juga beberapa waktu yang lalu saya sempat uh, diminta untuk isi salah satu workshop online dan materinya basic HTML dan CSS dan uh, berhubung waktunya itu terbatas dan khawatir nggak sampai selesai akhirnya saya bikin dalam bentuk tulisan. Jadi teman-teman kalau mau yang cari yang bahasa Indonesia bisa ke atmlgcss.rizafahmi.com Asik, ini pakai Google Translate, enggak ya? Enggak, ini bahasa Indonesia. Google tulis sendiri itu kan? Ini tulis sendiri, dan tulisan ini, website-nya itu dibikin dengan kit docs-nya yang ditulis di atas Svelkit. Jadi ini adalah. Nice. Seperti dokumentasi, ya. kita belajar HTML, uh, apa, basic banget gitu Sampai akhirnya bisa bikin uh, aplikasi sederhana seperti ini, kumpulan link-link gitu aja CSS-nya juga nggak terlalu banyak dibahas, uh, terlalu mendalam Tapi ya lumayan lah, ada box model sampai sama ya uh, hmm. Saya nggak nyontek Nggak ya. <laughs> spesifik terhadap uh, framework tertentu kan ya Iya, Enggak Se tidak. lah, dasarnya dulu Dasar ya dulu gitu. betul. Dasar banget. Ini uh, memang ditujukan untuk yang belum pernah uh, programming. Jadi memang benar-benar dari dasar. Gitu. Oke. Okay. Uh, untuk materinya sudah sampai di sini. Selanjutnya kita uh, lanjut ke pembahasan tentang uh, CSS inline uh, dari Ivan. Silakan. Ya, sedih sama. <coughs> Sorry. Ini masih related sama performa, karena saya ahlinya di performa. Mantap. Saya nggak punya materi oh. yang ini, jadi saya mau buka soal topik discussion aja. <laughs> diskusi, diskusi, diskusi topik yang sering kita um, alami ya sebagai web developer itu, CSS uh, saya langsung gamblang aja pakai framework tertentu misalnya tetapi penggunaannya salah misalnya. Jadi contohnya pakai eh uh, bootstrap, bootstrap 5 bootstrap misalnya. Itu kan ya. pakai apa pakai apa? Bootstrap. bootstrap. Oh. Yeah. <laughs> itu kan maksudnya kalau dipakai dengan cara yang salah ya. Dipakai uh. dengan cara salah itu uh, ukurannya kan bisa gede banget ya. Bisa sampai know, oh, 3 100 mega. mega. <laughs> Enggak. Gede Enggak apa, minifa, 100, ya Status status kilo contohnya ya. Saya nggak tahu tepatnya, cuman begini, ada uh, salah satu artikel itu optimize untuk LCP, ya itu LCP? disarankan largest content full page untuk okay. loading dari sebuah situs. Um, saya coba saya coba cari linknya dulu ya optimize LCP. Uh, Oke. Okay. Um, saya share screen aja kali ya, biar silakan, enak. Silahkan, Boleh, boleh. Uh, share screen. Uh, linknya saya kasih. Optimize nah. LCB. Bentar buka... saya kasih linknya di oh. mana ya? Enaknya eh, di private Gak chat aja. Enggak di sini. Private chat. Oke. Oke. dev Oke. Oke. Jadi uh, sedikit saja mengenai, karena saya mau nyangkutin ke bagian style Kan kalau LCP, kita bahas minggu lalu itu kan largest content full paint bagaimana kita bisa menampilkan bagian uh, content full art, bagian yang terbesar dari above the fold. Jadi kalau misalnya di sebuah situs kita ingin dari header kemudian uh, feature image itu secepat mungkin bisa muncul ya, ya kan? Nah, kita udah bahas juga minggu-minggu lalu bagaimana uh, strategi-strateginya untuk supaya bisa eliminate tender, tender blocking ya. request, and so on. Uh, silahkan nanti kalau nggak salah itu di episode nol, kita bahas ya. itu. Uh, ya, nah selanjutnya. Saya mau bahas sedikit mengenai inline CSS versus non-inline CSS. Seperti okay. yang kita tahu, CSS itu render blocking request, kan? eh sorry, render, uh, render blocking uh, aset yeah. yeah. Jadi, halaman Kalau kita nge pakai style tag ya? Ya, yeah, betul. Yeah. Jadi kalau link style gitu, kita... Jadi, selama, saat web atau halaman kita di-request kemudian di-render, Browser akan menunggu CSS-nya di-download dulu, di-parse, baru bisa melanjutkan proses rendering. Jadi, itulah masuknya uh, render blocking asset. Seperti yang kita lihat di sini. Jadi, si browser itu menunggu si style sheet-nya kita, CSS-nya kita di-download, supaya bisa dilanjutkan uh, proses rendering. Betul. Jadi, nah, HTML ya. HTML secara keseluruhan memang dia... Uh, baris per baris ya jadi dari sini ke head, dari header dari head, dari head ada dulu. muncul dia loading uh, berarti di sini loading fontnya uh, font yeah. kemudian phone lagi kemudian loading apa nih uh, image, image ya yeah. image mungkin ya yeah, yeah. kemudian uh, dan lain-lain dan lain-lain baru dia masuk ke bagian body terus ke bawah terus ya Betul. makanya salah satu yang disarankan adalah javascript kalau bisa ditaruh di bawah gitu kan sebelum body Betul. tutup gitu kan di deeper execution ya gitu yes. maksudnya. Nah kalau kita pahami grafik ini pelan pelan ya. Saat HTML didownload, terus uh, di parse, terus kemudian uh, css CSSnya didownload ya. Yang ungu itu CSS dan yang eh, yang hijau itu uh, image. Biasanya feature image yang yang biasanya menjadi LCP ya kan. Mana nih? Nah ini di layar siapa nih? Di layar siapa? Oh layar Oh, bukan layarku ya? Sorry. Bukan. Nah, <laughs> udah, udah, udah, udah, Oh, oke, okay, so. oke. Okay. Sudah, Sudah ya? Mana tadi? Balikin lagi, balikin. Nah. Lagi. Nah. Nih, nah. Ini, dokum, zoom, ini dokumennya. Oke, okay, sorry, sorry. Oke. Okay. Comment. komen. Ini ya. Comment, Ini dokumennya. Hmm. Ini CSS-nya. Terus ini image-nya dan image okay. ini kan bisa biasanya menjadi LCP ya. Ya. Biasanya ya. Nah. Tetapi proses LCP-nya ini ke ke blog sampai menunggu si uh, CSS shit. file yang yang besar ini selesai didownload, ya kan yeah. ada ada opsi itu pertama yang critical CSS itu di inline hmm. kalau zaman dulu di, dimasukin di ke style jadi style tag uh, di property. HTML jadi bukan. rule setnya apa? Deklarasinya, oh, stylingnya, ya. dalam stylenya yeah. ya. Okay. ya, maksudnya inline. Jadi, jadi bukan style link. Kalau styling itu kan dia ngambil dari okay. Uh, okay. file, yeah. ngambil file. file dari server eksternal oh. atau CDN mm -hmm. di-download. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. inline artinya di dalam head tag. Jadi style okay. itu di dalam uh, head head tagnya kita uh, HTML. ya, yeah. yeah. got it. Jadi ini dulu. bukan display inline ya. Maksudnya kebetulan aja bukan. namanya sama. Iya, bukan. Enggak, nah, ada satu lagi kan yang misalnya Ada yang di dalam h1 style inline sama oh, dengan eh, H H1 bukan. style sama dengan itu bukan H1 style sama dengan bukan, bukan juga. Yes. Bukan itu. Oh. Kalau okay. yang di head uh, ya. Oke, okay, siap-siap. Betul. Jadi eh uh, yang terjadi ya eh, pertanyaannya yang saya mau bawa. Kalau misalnya kita inline CSS-nya, tentu HTML kita ukurannya makin besar, kan? Jadi hmm. ya nggak kan? bisa di-cache, ya? Jadi, nggak bisa di-cache, betul. Jadi, okay. apakah, gimana caranya strategi kita uh, untuk develop? Misalnya, yang above the fold, above the fold itu contohnya begini, ya. Kalau misalnya saya pakai begini, berarti yang above the fold itu kan antara ikon ini, ikon ini, style yang ada di sini, sama yang ini nggak penting ya. Style yang ada di sini itu sebisa mungkin di inline, harus cepat, gitu ya. Secepat mungkin ya munculnya. Ya betul. Nah, ada masalah yang uh, yang terjadi kalau dengan inline dan non inline. Jadi kalau lihat kita inline, dia dia nggak bisa di case oleh browser. Ya, kalau misalnya kita lihat di network kan, itu biasanya ada CSS yang di download tuh. Hmm. Kalau kita disable cache, nah ini kan ada CSS-nya ya. Yeah. Nah, kalau CSS ini kan biasanya sudah di, udah ini size this case gitu ya, sudah, di, udah di case jadinya nggak perlu di request ulang. Tetapi kalau di inline, dia nggak bisa di case karena dia termasuk karena di masuk halaman. Ke markup. Uh -uh. HTML, hmm. di markup HTML. Ya. Yeah. Ini maksudnya link ya. Nah, mm -hmm. apa sih strategi kalian untuk menetapkan mana sih yang perlu di-inline? Mana sih yang nggak perlu di-inline? Karena kita perlu hati-hati di situ. Kita tetap perlu menetapkan uh, leverage browser case. Karena itu penting. Yeah. Karena untuk selat, uh, hidup kita nggak untuk mengoptimasi core web vital untuk search engine. Salah. Yes. Hidup kita optimasi mm. Core Web Vital untuk user kita, user. <laughs> user experience ya, betul bukan, ya. Search, engine bukan search engine experience <laughs> jadi kalau memang mau bagus biasanya untuk Core Web Vital yang bagus inline -kan aja semua di seabrem-abrem <laughs> masukin aja ke HTML pasti yeah. uh, itu render, render blocking request nya hilang <laughs> tetapi user kita nggak senang karena yang di didownloadnya Ha, file yang sama di dalam look itu itu saja gitu jadi ya boros hmm. boros kuota boros masanya, ya. Ya, nah, ada nggak sih uh, oh. cara supaya menentukan itu kalian uh, sehari-hari Sehari-hari. <laughs> Gue dulu deh. Apa ya? Pokoknya kayaknya segala cara dari yang aneh sampai aneh banget, sampai nggak terlalu aneh. Gue udah pernah pakai semua deh. Termasuk yang beneran di-inline di, di inline semua di dalam style tag, Itu pun pernah. Hmm. <laughs> Cuma hmm. kan sebetulnya ya. uh, kerjaan developer itu trade-off banyak hal ya. Kayak tadi tuh, yes. ad, udah ada satu trade-off yang dibahas. Trade-off antara bikin apa itu? Bikin search engine, bikin lighthouse seneng sama bikin user beneran senang dan kadang, ya itu itu punya satu purpose yang sama sebetulnya halaman yang cepat, enak digunakan, bla bla bla, tapi kadang berada prakteknya itu kan sebetulnya uh, mencabang kayak branching kedua hal yang berbeda ya, kayak tadi jadi kalau kita pengen utamain bikin uh, lighthouse senang atau search engine senang, kita bakal uh, apa di-inline semua. Sedangkan kalau kita pengen bikin user senang, ya maksudnya kita uh, nggak akan menggunakan cara itu. Nah, selain itu kita juga kan sebetulnya uh, di tim kita, kita ada mungkin produk owner atau uh, tim growth atau tim-tim lain yang punya matriks-matriks yang ingin dicapai, ya termasuk salah satunya nyambung ke search engine score tadi. Nah, ya. terus mm -hmm. di sisi lain, kan itu bergantung banget sama konten aplikasi kita ya. Maksudnya uh, inline style kita misalnya semua ditaruh, diin uh, apa style CSS kita semua di inline ke head kalau misalnya sebetulnya nggak terlalu banyak nggak sampai bermega-mega gitu uh, dan mungkin kebetulan misalnya user kita uh, pakai device yang um, nggak kuno-kuno amat atau mungkin uh, kemampuan uh, download datanya nggak terlalu rendah itu nggak cukup mengganggu maksudnya gangguan yang dirasain user pun Gak cukup signifikan bisa aja kadang ada kasus gitu di mana gue uh, gue pernah uh, nge-inline style semua secara apa payload yang di-download payload ke user pun oh uh, enggak sampai ekstrim dan uh, ya itu akhirnya pelan-pelan sambil dibetulin sih jadi emang itu sebetulnya yeah. solusi sementara jadi itu kalau udah di lapangan sih agak susah ya kalau untuk di apa prescribe jadi, uh, harus begini menin. atau begitu jadi kita juggling aja sebetulnya sih yeah. Kayak, kayak art ya, kita nggak bisa okay. semuanya satu titik gitu ya. Kita tetap harus kayak, oke okay, kita perlu critical. Berarti waktu di SCSS-nya, di SAS-nya, kita perlu pisahin gitu. Oh, above the fold nih untuk mobile. Uh, masukin masukin di, I don't know, mungkin uh, eh, kalau pakai uh, view atau apa yang untuk uh, transpile. Itu kan bisa pakai apa namanya, apa uh, namanya. Di transfer bisa di grouping ya. Ini kritis. Apalagi sekarang udah delay. Non critical Ya. Jadi terus gini memang... kadang sih uh, apa uh, masih nyambung sama itu? Kalau gue kadang sebenarnya ngecek dulu aja LCP-nya apa. Hmm. <laughs> ya udah. kan kita tahu uh, sebenarnya kan rata-rata ya, rata -rata ya tergantung desainnya juga. Kita punya shell ya. Kita punya apa sih header. Kita bisa tahu itu tingginya berapa. Terus biasanya kita punya shell apa itu yang uh, apa kontainer yang kita. Content, kita iya. uh, kita tahu lebarnya berapa kita tahu tingginya header berapa terus kita awalin, maksudnya kita cek aja dulu LCP-nya teksnya apa, udah itu aja yang di inline, sisanya ya di diver. ya yeah. <laughs> terus hmm. saya atal -atal juga atal -atal. pernah pernah juga dulu sampai sampai ekstrim di uh, CSS itu per blok, sorry per komponen. per komponen. jadi iya per komponen. Jadi kalau misalnya, oke okay, kalau yang komponen-komponen umum, saya memang sudah blok, uh, sudah sudah jadi satu CSS file. Tetapi kalau misalnya kayak komponen-komponen uh, tertentu, ini saya ambil kasusnya WordPress ya. WordPress itu kan bisa dibangun pakai blok-blok. Karena ada biasanya komponen-komponen itu contohnya, uh, apa ya, komen, uh, komen. comment itu paling bawa ya. Hmm. Kok? kan nggak perlu di load di CSS-nya nggak perlu di load di atas contohnya, yeah, yeah, ya kan? Yeah. Uh, terus um, jadi saya biasanya grouping lagi per komponen, per komponen okay. yang yang yang bawah-bawah yang nggak perlu gitu ya, ya uh, comment lah, author profile contohnya hmm. atau footer, footer, footer yang paling bawah tuh, footer bagian yeah. footer biasanya kan gede-gede uh, juga ya. Tentu nggak perlu di-load di awal. Saya sampai pisah-pisahin tuh kecil-kecil. Tapi justru, pisahin kecil-kecil malah jadi lambat. Iya, karena, karena semua harus download, Ngedownload. Rikosnya banyak. Kalau, ya, betul. Kalau dia, meskipun katanya sudah HTTP 2, yang ngedownload bisa paralel, tetap aja ada race condition delay. Ya, Dan kalau misalnya satu filenya ke-delay, Akhirnya yang terjadi adalah uh, render blocking request. Jadi jangan juga sampai ke ekstrim yang pisain per komponen. Gak perlu juga. Jadi kalau saya saat ini masih menganut above the fold pisain di grouping ke satu folder kah atau satu endpoint di inline. Itu saya batasi ya, batasi biasanya up to sampai uh, 5 kilobyte sampai ya 5 kilobyte aja itu CSS file. Hmm. Jadi kalau dia sampai 5 kilobyte hasil hasil transpilenya inline kan aja karena ya 5 kilobyte yang terlalu eh uh, ya, ya. untuk HTML yang terlalu besar ya masih 10 kilobyte pun masih masih fine lah gitu ya. Oke. Okay. Tetapi kalau sudah sampai kayak 40 eh jangan deh. Mending coba pisahin lagi. Masa 40 kilobyte above the fold kita bicara mobile first ya, mobile first. Jadi kalau desktop mah nggak perlu mikir kinian kalau desktop <laughs> karena udah pasti kuat. <laughs> uh, uh, jadi uh, sisanya CSSnya di preload supaya lebih cepat. Itu tetap butuh hmm. jadi file. Pakai library nggak sih? Sebenarnya udah ada banyak kan? Ada beberapa saya apa library yang bisa otomatis ngegrab uh, browserful CSS? Kalau masalah kayak Next.js itu sudah otomatis ya? NextJS ada hmm. ada. Saya baru tahun NextJS. kayak library lain kayak Gatsby, maybe I don't know. Enggak bahkan uh, yang uh, pure vanilla JavaScript misalnya kita masih pakai apa server side framework ya kayak Laravel, Rails atau apapun itu ada uh, untuk sisi JavaScript-nya ada yang konon bisa ngegrab above default. Cuma belum sempat hmm. nyobain, belum pernah nyobain jujur. Ini ada tuh dari di Eka... artikel web dev? Iya. Eka baru baru publis ini uh, baru kasih, jadi oh, artikel iya, ini cukup, cukup lama juga ya. Hmm. Oh nice, extra critical benar. CSS. Nah, itu kan masalah yang dari dulu ada. Nah cuma dulu bahka, uh, justru uh, mungkin karena waktu artikel ini diposting tahun oh ya udah sih 15. udah pakai orang udah banyak yang pakai Next pun Next.js pun udah banyak. Cuma mungkin kan nggak semua orang pakai bisa pakai framework itu kan. Jadi kalau yep. ini yang ada beberapa solusi yang masih uh, javascript atau webpack lah. Uh, apapun okay, yang okay. berbasis webpack. Cuma emang kalau framework modern kelihatannya emang lebih, udah lebih segala ada ya. Kayak Next.js, yeah. ya kayaknya emang dia handle itu. Dan remix. Waktu itu gue inget uh, remix. Oh, yeah. routes-nya tuh cukup menarik. Kita, uh, kita di setiap halaman atau di setiap layout, uh, nested routes, apapun itu, ada tag khusus untuk... Uh, nambahin CSS dan nggak tahu lah pokoknya library-nya Remix itu secara otomatis ngehandle jadi eh, waktu kita buka satu halaman yang di load adalah hanya CSS yang hanya style yang ada di halaman itu nah kalau misalnya kita pindah ke halaman lain dan itu kan mereka udah intercept pakai client side router mereka ya punya Remix nah dia bisa mengkalkulasi sendiri style apa yang ada di halaman kedua itu halaman baru itu diinjek ke Uh, CSS-nya, hmm. jadi wow, emang okay. dia udah dia udah uh, smartly nge-handle berdasarkan isi halaman dan kelihatannya ya handle above the fold juga. Oke, okay. wah, ini sedikit melenceng, ya. CSS in JS masih masih in enggak sih? Masih, masih, masih. Masih ya, masih. Oh uh, ya, walaupun baik. walaupun lebih banyak yang loncat ke Tailwind ya sekarang, cuma kan? <laughs> <ini. laughs> <laughs> seru nih. Nah, maksudnya uh, versus uh, versus lainnya <laughs> versus <the world>. semua. <laughs> ya, jadi kayaknya kalau di Establish companies atau organizations kan ya itu enggak mungkin se uh, semua yang terlanjur pakai style components <coughs> atau emotion tiba-tiba ya, udah nabur, rewrite nabur, semua nabur. ke Tailwind, ya kan enggak mungkin kayak gitu. Jadi sebetulnya di lapangan pasti masih banyak banget yang pakai uh, emotion dan teman-temannya. Ya, dan meskipun nanti kedepannya banyak framework seperti Next.js atau uh, Remix dan lain-lain hmm. uh, sudah menghandle ini di belakang layar kita tetap harus tahu karena suatu saat ya kita bisa ketemu masalah di sini dan kalau kita nggak tahu ini ya <laughs> bisa juga, bingung kan? <laughs> loh kok ini bisa diabnormal bisa tiba-tiba muncul di atas gitu dari mana ini ya yeah. kan? dan framework apa sih automation dari fra bawaan dari framework kan nggak selamanya akurat ya namanya mesin Betul. mah bisa-bisa aja salah Iya, dia kan hanya apa ya mengantisipasi atau menebak gitu kan. Kira-kira ini bedakan antara implementator, kalau saya menyebut yang hanya tahu pakai tertentu itu implementator dan okay. en web engineer yang oke okay, memang tahu. Oh, cara kerjanya begitu, saya pakai framework ini cocok nih, bisa gitu dan bisa mengimplementasikannya. Jadi kalau ada masalah mm -hmm. tahu tuh, oh. Bisa ngedip kemana harus dibop? Biasanya iya. yang menentukan kali, karirnya yang melejit adalah yang tahu fundamental, <laughs> asik tips karir ini <laughs> yang, yang tanya karir tadi siapa tuh yang tanya yes tuh, tadi nih. Nah. ini ada tips, adalah yang tahu cara kerjanya ya. Iya. Okay. Okay. Ada nggak yang tahu cara kerja, cara Apa. kerja bagaimana, web vital itu dihitung. Ah, kan di, Nanti, di, di Lighthouse nantilah. kan open source kan <laughs> iya, tapi ada yang buka enggak? <laughs> nah, inget tuh dulu pernah ngebuka cuma pengen tahu uh, device uh, device yang dipakai apa bener Motorola. gak sih jadi kayak Motorola ya, G4 Samsung kan ya kan oh Samsung iya Motorola, ya? eh G4. Motorola uh, G4 eh, jadi ya, Motorola dulu G4. kayaknya uh, ada masalah gara-gara belum update browser atau apalah Lighthouse-nya jadi outdated Kelihatnya hasilnya lain gitu. Terus akhirnya ngecek, karena penasaran ngecek ke source code-nya Lighthouse cuma buat cari, cari tahu device apa yang dipakai buat uh, simulate. Yes. Ya. Yep. Oke. Okay. Ada lagi? Dari Ivan? Um, itu dulu, nanti kita lanjut ke yang performance observer setelah si Eka aja. Oke, okay. berarti sekarang gilirannya Eka tentang kontainer queries. tentang container queries, nah, ini tentang container lumayan... queries masih css. Hey, itu baru tuh. nah ini nih waktu kita ketemu di Bali ya waktu itu kita kayaknya bahas yeah. ini yeah. deh bentar. Yeah. Uh, apa? kita jadi pada... ini, Yay, akhirnya launching. <laughs> iya. terus terus gue bingung apa itu container <laughs> <laughs> <laughs> nah jawaban dari apa itu ya scroll aja sedikit ke bawah kita lihat Oke. gambarnya aja. Nah. Jadi buat temen-temen yang penasaran itu apa, baca sendiri aja ya artikelnya kalau pengen detailnya. Cuma Oke. kalau sekilas adalah, intinya kan CSS kita selama ini punya media query ya? Media query, ya. Add, add media, terus yes. diapit uh, di tanda kurung, parentesis, terus kita tulis deh conditionalnya sesuai kebutuhan kita. Misalnya add media, yeah. dalam kurung, min width 1024px. Berarti Apapun yang di dalam apa curly brackets itu tanda kurung kurawal kurung. itu akan diaplikasikan style sheetnya akan diaplikasikan kalau kondisi itu terpenuhi. Mm -hmm. Nah, oke okay, itu udah membantu banget, tapi masalahnya media queries itu kan cuma buat ukuran viewport. Viewport itu besar layar yang eh, di device yang besar eh, ukuran layar yang muncul di device user. Nah yeah. Media queries itu kekurangannya apa? Karena kalau misalnya kita bikin komponen UI, itu kan bisa diletakkan, kita layoutnya tuh bisa macam-macam, misalnya produk card nih, tampilan produk bisa ditampilin di sidebar tuh, kayak di gambar di contoh yang sebelah kiri warna ungu. Yeah. Itu kan ditampilin di sidebar, jadi walaupun hmm. uh, viewportnya, uh, viewportnya ukuran besar, itu dibuka dari desktop, tapi komponen itu sendiri ditampilkan di kontainer atau di layout yang ukurannya kecil. Nah, selama ini CSS itu belum mampu menghandle dan ini sebetulnya salah satu feature CSS yang paling banyak di request. Jadi, pas lagi baca-baca ini nih nemu uh, apa sih talk CSS Conf dari tahun 2018. Nah ini okay. talknya, kocaknya oleh Mas Philip Walton yang tadi kayaknya sekilas ada di artikelnya Ivan juga deh. Jadi beliau yep. emang udah aktif per CSS an dari kapan tahu. Jadi uh, CSS Conf di 2018 itu uh, beliau ngomong tentang container queries dan mm -hmm. uh, kocaknya lagi dia itu ngebahas kayak sejarahnya, latar belakangnya apa itu container queries CSS. Ini tahun 2018 ya, dan dia bilang bahwa, wah ini feature yang dari dulu di request dan goes back to sekitar 2013, orang udah pada nge-request, udah pada menyuarakan tentang kebutuhan akan container queries, kenapa media queries tidak cukup, blablabla. Itu 2013 dong, bayangin, dan akhirnya sekarang 2022, 9 tahun kemudian, stable, ya lumayan lah. Jadi okay. uh, itu historinya dan saat itu sih di tahun 2018, uh, conclusion adalah belum bisa dicapai tapi uh, dia ngasih beberapa beberapa tips atau beberapa uh, cara workaround untuk hmm. uh, mendapatkan hasil yang sama. Nah, cuma okay. untungnya sekarang di tahun 2022 kita udah bisa dapat feature itu. Jadi uh, itu contoh contoh penggunaannya oh. bisa dilihat. Kalau nggak salah pakai itu ya resize observer sama mutation iya, observer. Iya betul. Iya. Okay. Betul sekali. Jadi uh, se bisa diakali dengan JavaScript ya mm -hmm. cek aja resize elem kalau elemen itu di-resize, berarti nge-trigger styling yang uh, styling at ya, class at class uh, at yeah. class remove class mungkin. Yeah, class <laughs> Cara. Remove class, yeah, ya, Iya, heeh standarlah. Akal-akalan montir standar. Uh -huh. Akal standar. <laughs> nah, cuman, karena sekarang sudah di-launch, sudah jadi bagian dari web API yang diimplementasikan oleh browser. Uh, browser support juga cukup bagus, jadi intinya hampir semua major browser kecuali Firefox And sayangnya ya. Ini tuh semua nggak bisa kompak giliran, giliran Firefox implement. <laughs> Safari nggak. Eh, oh, Chrome enggak. Edge, oh, Firefox kadang Safari nggak. Nah sekarang nih Chrome Edge, uh, Safari, Firefox nggak. Tapi jangan sedih, buat yang pengen pakai nih, ada, uh, ada udah polyfill. ada polyfill, polyfill-nya bagus. polyfill ya yang tadi dibahas itu. Jadi polyfill-nya adalah uh, workaround yang dipropos oleh Mas Philip Walton di tahun 2018 itu, yang tadi sekilas dibahas oleh Hevan. Nah, itu udah uh, dibuat dalam bentuk uh, package yang bisa diinstall hmm. Jadi itu, uh, mungkin pindah tab ke yang tadi lagi? Boleh. Ke mana kata? nah scroll ke bawah bawah, ke bawah. oh ini polyfill nah ini. itu dia jadi uh, kalau misalnya pengen pakai polyfill itu uh, bisa langsung install uh, udah ada library yang tinggal plug and play aja dan supportnya cukup lumayan sih firefox chrome edge bisa langsung ring. bisa langsung ke ssnya atau perlu ya nggak tetap itu cara, kan cara, uh, cara, package javascript. library javascript ya di install aja itu Oh, support supports ya. Hmm. Oke. Okay. Nah, terus ini topik juga ini masih terkait nih. Uh, sekarang giliran gue yang tanya. Kalian atau teman-teman yang lagi ngedengerin juga bisa ngerreply di chat. Uh, yeah. Apa yang kalian lakukan kalau nemu kayak gini nih hal-hal feature-feature baru yang oke okay banget? Ini kan relevan ya. maksudnya ini hal yang cukup. Ini hal yang relevan banget kalau kita bikin komponen UI. Ini berguna. Hmm. Uh, ini oke okay lah kita udah senang pengen pakai. Tapi, tenang belum bisa apa uh, browser supportnya belum. belum belum merata. Hmm. Nah kalian Begitu, gimana? Sih. Apa nggak usah pakai sama sekali? Udah ntar-ntar aja tunggu dulu atau pakai polyfill, polyfill dengan konsekuensi ya sedikit walaupun sekecil apapun kan uh, menambah package yang harus diinstall ya menambah javascript uh, runtime juga atau mungkin handroll uh, bikin, uh, bikin pakai kan CSS ada add support query itu jadi kita uh, manually bikin styling untuk uh, CSS yang belum support atau bagaimana coba iya yeah, tergantung tergantung target target audiensnya <laughs> <laughs> uh, uh, kalau target audiensnya cukup modern ya yeah, uh, browsernya update terus gitu kan, hmm. uh, rasanya perlu gitu dan tergantung juga dengan aplikasi yang mau dibuat gitu. Kalau misalkan nggak butuh-butuh banget gitu kan, nggak bukan kritikal, bukan se sesuatu yang terlalu kritikal, ya nggak usah dipakai. Tapi kalau misalkan, wah ini dinamis banget nih, kayak misalkan apa ya, Pinterest misalkannya, hmm. uh, uh, cardnya ditambahin terus dia berubah posisi dan lain-lain gitu. Uh, uh, ketika butuh itu ya. Uh, mungkin polyfill bisa menjadi jalan tengah gitu, untuk sementara, sampai akhirnya disupport secara full. Kalau saya pengalamannya gini, lihat dulu nih, API yang saya senang itu sudah menjadi standar belum? Jangan-jangan kalau masih draft atau trial, Berubah. yang masih belum tahu, <laughs> belum tahu nasibnya gimana, jangan dulu. Contohnya kalau yang ini. kemarin minggu lalu, transition API, Ya. Transisi API hmm. saya nggak mau, mau implementasi. Belum berani, belum berani iya, karena itu ada warning-nya juga, kan? Memang, iya, yeah, di halamannya hati-hati yeah. nah, yeah. kalau mau okay. yeah. masakan berubah. Kalau ini, kalau ini, kalau ini, saya ijo. baru saja. Woro-woro, saya hijau ke, ke tim. Uh, yuk, kita mulai implementasi CSS container query. Di mana, sebelum ada, uh, saya mau daily ke itu uh, polyfill oh, Kebetulan, inso, ya. kebetulan project yang sedang saya pegang berdasarkan data analyticsnya Firefox itu menduduki nah, top 8 kan? yang cuman sekitar 3% traffic hmm. okay. jadi, jadi ini terbesarnya, ini itu, Maaf. terbesarnya itu terbesarnya itu terbesarnya itu Chrome uh -huh. uh, Safari dan Edge okay. terbesarnya nah, jadi okay. kayak top 5, top 6 ini itu Chrome Safari Edge hmm. uh, bahkan Chrome Chrome Chrome mobile Chrome De Chrome mobile Safari mobile Chromium. Chrome desktop Safari mobile baru kemudian uh, Edge Edge, Edge, Edge, Edge mobile dan Edge desktop baru kemudian Opera baru uh, Firefox itu dari data hasil analytics ya yeah. jadi dengan demikian ya sayang juga nggak mau pilih-pilih kalau ah kecil banget tiga persen nggak boleh juga nggak boleh harus <laughs> uh, di boleh semua, kan? harus semua jadi sebisa mungkin kalau ada polyfilnya saya lanjut contohnya yang ini saya green light implementasi uh, nanti ujung-ujungnya pakai polyfill harus uh, tetap harus ada notes nanti dibuat kalau nanti Firefox sudah sudah support, support. Mm -hmm. bagian lupa kode, kode yang ini di remove. Nah itu uh, apa cara kita catch up dengan uh, itu gimana nungguin Firefox-nya hijau gitu? Itu uh, uh, gimana triknya? Nah, sekarang triknya saya kayak cuma ada Liat -liat. kayak mental mental aja ya mental ini member aja oh uh, nanti gimana ada, nunggu aja kayak dua bulan enggak ada ditaruh di apa di uh... sticky note gitu ya. <laughs> sticky note gitu, atau di apa di Jira. <laughs> iya gimana gitu ya. sih? Eh uh, dia ya sih so far implementasi aja dulu. Uh, karena kalau polyfill meskipun dia sudah ada kalau polyfill pinter kalau dia sudah ada dia enggak Oh iya nggak dia ngecek ya. lagi kan? Dia yeah. nge ya, oh, iya. Dia ngecek. Ya cuma kan kalau kalau mau itu banget, kalau mau irit banget performance budgetnya, kan iya. ya gimana pun dia rantai. Tetap loading, lagi. tetap loading, ya. tetap loading betul. betul. Tetap loading buat ngecek support. Nah, ini ada ada pendapat menarik nih dari Devi. Oh, bagus, Devi ya. Shah. Oh, yeah. You're missing the whole point of progressive enhancement. If you think you need to wait for white browser support. Nah, ini oke okay, ya. Oh, Maksudnya okay. mungkin karena web itu kan, tadi, uh, kan platform yang uh, apa ya dinamis banget dan uh, diverse apa kayak beda-beda banget kan nggak mungkin kita nunggu uh, semua browser setuju buat yeah. uh, ngadopsi suatu feature Makanya, semua user pakai browser yang uh, udah support ya udah kayaknya kita nggak bakal apa-apa udah. Bakanya saya kalau untuk desain untuk pakai atau yang penting API-nya secara web standar sudah approve bersama hmm. secara konsorsium hmm. sudah approve. Hmm. Tapi kalau yang masih baru diajukan, Mulai. baru diajukan. masih trial, no. nanti ya, dulu deh, dulu. jangan dulu. tapi kalau mau coba-coba silakan, itu wajib ya. untuk dicoba dan di feedback. apalagi kita pada GDI. Yang diminta untuk mencoba-coba hal tersebut Dan dan yeah. membagikannya kepada teman-teman yang lain biar juga tahu Dan mungkin uh, kadang kita mesti agak Apa ya kan uh, mungkin kalau desainer visual ya Yang terbiasa dengan uh, kita sebagai developer kan Mindsetnya agak beda dengan desainer visual yang Mungkin latar belakangnya dari cetak atau uh, apalah Yang harus pixel perfect banget Nah, uh, mungkin mindsetnya kita harus bisa ngomunikasin mindset juga ya. Jadi uh, misalnya kasus tadi tuh 97% sudah bisa uh, udah bisa uh, dapat full experience, full ideal experience. Ya anggaplah misalnya belum ada polyfill uh, mungkin kita bisa ngakalin pakai super query buat uh, modifikasi sederhana. Jadi tujuannya mungkin persen atau 2% user kita Nggak bisa dapet desain yang uh, ideal, pixel perfect yeah. seperti apa, seperti yang diinginkan. Tapi kita mastiin info yang mereka butuhkan bisa dibaca, bisa diakses ya. Yeah. Kadang uh, ada kalanya kita mesti ngakalin kayak gitu. Nah, sebagai developer mungkin kita harus bisa mengkomunikasikan itu dengan baik ke uh, misalnya desainer di tim kita kali ya, karena kalau uh, desain cetak. Ya kan kalau cetak pasti semua hasilnya gitu. Kita tinggal pesan kertas, jenis kertas apa, bisa dipastikan semua sama. Tapi kalau web uh, device yang dipakai seluruh user kita buat ngeakses kan nggak bisa di-streamline segampang itu kan. Yes, exactly. Saya punya pengalaman uh, harus support uh, IE11. Waduh. <laughs> IE11 dikarenakan uh, jadi di sebuah bank, bank, international uh, White International Bank saat itu kan biasanya, uh, kalau uh, usernya mereka, bukan sorry, uh, hmm. users, usernya pengguna sistem, artinya pegawai bank ya. Jadi, hmm. bagian konten segala macam itu kan mereka menggunakan laptop yang dikasih dari hmm. kantor, kantor. Ya, hmm. dan yeah, yeah. kalau sudah bank kan security-nya ketat ya, nggak, beta, nggak yeah. bisa install apa-apa. Itu nggak dikontrol boleh. semua dari pusat. Betul. dan browsernya masih IE sebelas, hmm. nggak bisa install Chrome, nggak okay. diperbolehkan. Tetapi hmm. target user yang publik itu uh, top three yang browser semua, ya modern semua. Yang modern. Ya, ya, modern semua. Modern. Jadi kita harus support IE sebelas supaya ya. yang user yang pakai di, di internal bisa menggunakan sistem yang kita pakai dan karena UAT-nya mereka mereka bisa itu pakai teruh, pakai top three browser. Gimana coba? Nah, itulah. Kalian dua versi. <laughs> Boleh ya, ya Boleh. kalian pakai file CSS yang di load berdasarkan user agent. <laughs> itulah suka dukanya Harus zaman dari... itu. Wah, jadi ingat ya, zaman dulu, zaman dulu tuh ada hmm. web apa pencari kerja, portal pencari kerja yang hanya support IE sekian. Oh ah. iya. Saya tahu, iya. <laughs> iya. ya. <laughs> iya. saya tahu itu nggak <laughs> boleh uh. sebut ini saya tahu itu seru malah kebalik ya bukan uh, EA yang tidak disupport tapi harus EA enggak boleh harus IE yes karena dia teknologi tahun, pakai dotnet salah satunya yeah. beberapa tahun lalu di sebuah uh, kayak urusan untuk SIM card, sim card gitu loh saya lihat mereka uh, untuk itu, loh, kayak salah satu provider telkom, yeah. telefo, telekomunikasi, yeah. jadi bagian customer servicenya untuk okay. melakukan back office sistemnya. Dia itu harus mm -hmm. pakai IE karena harus masih menggunakan ActiveX. ActiveX, yeah. ActiveX, eh, oh. uh, beberapa up -up tahun lalu yeah. sih, Upland. Tapi ya, yeah, intinya, back to ini, saya, eh, uh, ini adalah. Bagaimana bisa tetap memberikan support terbaik terhadap uh, internal bank, mm -hmm. tetapi juga harus ikut modern uh, ini ya. Jadi di toolingnya sistem kita juga harus, kayak kan bisa memakai uh, browserify segala macam itu untuk, yeah. meng eh sorry, bukan apa namanya, ada untuk, browser list ya? Iya, browser list, betul. Browser list, Dan, list. Dan waktu di-compile, transpile kita harus tetap memasukkan IE 11 itu sebagai salah satu yang kita cek. Oh. Linternya kita juga kita cek. Jadi tetap oh. harus ada. Bahkan di stylusifnya kita, itu satu folder khusus IE 11 IE11, okay. support IE11 support. Tetap harus di-support. Yeah. Ya. Kita uh, suka dukanya web development. Kita tetap ingin maju cepat, tetapi kita harus lihat ke belakang. Wow. tetap mau adopsi latest latest teknologi, yeah. tetapi nggak boleh uh, meninggalkan, meninggalkan yang uh, teknologi, betul. Not so tetapi tetap harus ada harus ada ini ya, harus ada baseline yang ditetapkan hmm. perjanjian yeah, bersama. Yeah. Perjanjian. tapi sekarang nah, Project proyek, proyek baru. Hmm? Ya project baru kita langsung bilang, uh, no, nope, AI 11 is no more <laughs> karena sudah mati, udah udah nggak disupport juga kan <gak> sama Microsoft. Oh, 4 -4 sama F -4 F -4 pun kan? akhirnya bakal gak perlihat ya kalau hmm. kalau udah nggak. Support. Jadi biasanya kan Windows Windows 10 sama Windows 11 kalau sudah service pack kesekian hmm. itu sudah IE11 nya udah nggak ada kan, hmm. udah ganti edge ya, ya. kan. Langsung edge ya Microsoft. Ya, kan. H, ya, Microsoft Jadi sudah. Biasanya dipengaruhi, dipengaruhi itu kalau misalnya laptop-laptop baru dari meskipun dia corporate kalau yeah. dapatnya Windows 11 mm -hmm. udah pasti H kan dapatnya yeah. Jadi sekarang kita kasih baseline ini support adalah uh, browser dan tiga versi terakhir Terakhir uh. Tiga versi terakhir kita perjanjiannya gitu kayak kalau kayak okay. iOS Uh, sorry, Safari 16 misalnya, berarti sampai 15, 14, 14 kita harus support, wajib. Hmm. Okay. Itu. Terus itu pentingnya kita collect analytics juga kali ya, maksudnya analytics kan emang kalau nggak dihandle dengan baik bisa disalahgunain dan mungkin kita atau uh, publik yang awam tuh lebih sering denger tentang hal-hal negatif lah, hal-hal negatif uh, dari apa, uh, analytics kan. Jadi, sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau cuma bikin lambat aja. Tapi ya di sini kan kita jadi tahu ya, apa uh, di sini kita bisa lihat pentingnya analytics, kita tahu apa uh, device apa aja yang dipakai oleh user kita. Jen, yep. Dan kita bisa optimize uh, experience-nya dan itu bisa jadi bahan buat kita uh, nentuin mau Menggunakan suatu API atau enggak? Oke, jadi kepikiran kalau di analytics kita, misalnya nih, misalnya gua langsung kepikiran. Ide nih, apa contohnya? Kita kan bisa ngedetek pakai JavaScript, apakah suatu API tertentu ada atau tidak gitu ya. Navigatornya aja Ya enggak, maksudnya? Contohnya, contohnya ada sebuah uh, kita melakukan field analisis, field analisis itu artinya kita mau ngetes di user kita itu datanya cukup mendukung atau tidak. Contohnya kita mau uh, apa sih API yang baru? <laughs> um, Fugu dan Fugu apa? System? Contoh, contoh ya contoh, contoh file system misalnya, file system API, yeah. kita kan bisa ngedetek pakai javascript kalau si browser itu support file system API atau tidak, yeah. jadi kita juga bisa, oke okay, sebelum menentukan oke okay, kita decide, kita harus pakai atau tidak, mm -hmm. tentu kita harus buka analytics, analytics ada datanya ada atau tidak kan kita tidak bisa melihat langsung, kita kan cuma bisa lihat uh, top 10 browser bisa kita lihat tapi apakah browser itu support atau tidak kita belum tahu Yeah. Jadi, bisa kita juga lakukan send data pakai analytics atau GTM contohnya. Mm -hmm. Kita detect aja itu, uh, si API tersebut ada atau tidak. Hmm. Ya Kita send datanya ke GTM, kita collect data misalnya dua minggu atau sebulan, dari dari data yang kita punya, kita dapat user kita, berapa persen sih yang sudah support file system API, gitu. Baru okay. kita bisa implementasi. Oh. Jadi, yeah, itu uh, jadi uh, sebelum woro woro oh kita pakai-pakai-pakai, user kita pakai enggak, cek dulu. Pakai aja uh, oh, analitik, okay. kirim ada dari javascript, collecting data sebulan maybe, ya. Yeah. Mungkin data cukup sebulan atau dua minggu terserah. Mm -hmm. Dari situ, berapa persen yang support API baru yang kita ingin implementasi itu sudah ada atau belum. Oh, kayak can I use Tapi khusus untuk uh, user kita User, aja kita. Gitu user ya. kita Betul oh, Menarik tuh. Uh, Yang gue pernah malah uh, Itu sih semacam soft launching feature Itu kan bisa dipakai Misalnya feature itu ada geolocationnya Nah kan mm -hmm. pertama sebelum munculin Ya sebelum ngerunning Ngecek dulu kan if geolocation In navigator Itu uh, yeah. untuk ngecek di support atau enggak Kalau di support ya munculin Feature itu yeah. Kalau enggak kalau enggak nih uh, apa di else-nya kan kita bisa kirim event juga. Ya udah. Yeah. Itu uh, salah satu bentuk Jadi, soft launching. Kalau yang support dikit ya udah berarti kan enggak terlalu worth it. Belum. Jadi menarik tuh untuk dibahas nanti di yeah. sebuah devest gimana sih kita lakukan fit uh, report atau dari report dari user kita sebelum kita yeah. menentukan decide untuk menentukan adopsi Betul. teknologi terbaru ya yeah, kalau kalau yang caranya Eka itu kan udah di develop kan udah di develop baru yeah. dicek kan apakah uh, ini support atau enggak tapi kan udah tapi -nya, nya doang. Untuk, ya sebelum kita decide untuk pakai kita cek usernya dulu gitu apakah usernya hmm. udah support gitu ya iya yeah. Terus habis itu dibikin oh, yeah. ininya, dibikin model prediksinya. Kira-kira dia akan support berapa bulan lagi, berapa tahun lagi? Yeah. <laughs> <Panjang>. Masih <Machine> learning, learning, learning, learning, learning, learning, idenya menarik learning, learning, learning, learning, learning, learning, learning, learning, Kalau mau learning, nih, ya learning, learning, learning, learning, learning, learning, cek aja di navigatornya misalnya eh, bikin satu objek nih apakah geolocation in navigator apakah misalnya at to home screen ada apakah mm -hmm. apa ya web rtc ada kumpulin mm -hmm. jadi satu objek stringify kirim <laughs> ya hati-hati soal GDPR loh oh iya segitu <laughs> oh, asal agak, ya agak, itu, agak, itu, agak. Kan. kalau kita, <laughs> ambil data itu ya kan uh, uh, itu asal endemis jadi apa uh, Ayah, kan si kalau kan GDPR ada aturannya sendiri, terus apa California kan di Amerika khusus California juga ada, yeah. jadi ya pastiin kita tetap ngikutin aturan yang dilakukan, uh, itu ngaruhnya ke personally identifiable information. Nah, yeah. apa, pastiin misalnya cookiesnya nggak ikut dikirim, ya cookiesnya nggak di-include, atau misalnya kita pakai apa itu yang bawanya, AWS Cognito, atau apalah, ya service mm -hmm. apapun yang buat ngacak dan uh, menghilangkan Uh, personally identifiable information dari data yang kita kirim, karena maksudnya kalau yang kasus tadi kan tujuan kita pengen dapat gambaran besar tentang seluruh user base kita, bukan satu persatu, tapi seluruh user base, berapa persen yang support geolocation, berapa persen yang support uh, web RTC atau apapun itu, ya. jadi tetap ya jadi harus hati-hati kayak... tetap hati-hati, tapi bisa, bukannya nggak bisa juga ini biasanya tugas kayak dari sisi high level kali ya jadi kita pengin yeah. datanya terus menentukan next next feature yang akan kita launch itu berdasarkan adopsi user kira-kira kedepannya seberapa ya kalau kita terlalu cepat adopsi sebuah feature tapi user yang belum bisa pada pakai ya percuma juga kan? mending yeah. sampai, sampai threshold tertentu baru di develop jadi secara investasinya lebih tepat waktu dan tempat guna. Iya, walaupun memakan waktu lebih panjang ya. Iya. Harus riset dulu. Riset. <laughs> iya, begitu risetnya selesai, ternyata si user user, -user usernya berupdate. pas udah diupdate. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Uh, menarik. menarik. lagi nih? Oke, okay, nextnya uh, ada yang mau di share lagi dari Eka mungkin? Hmm, nggak, udah dulu. Tentang typescript? yang di ini, TypeScript oh, iya. Error. Oh iya ini, Gimana? ada bonus konten. Bonus. Mm -hmm. Sampai lupa. Uh, <laughs> Jadi kan kalau kita uh, pakai TypeScript tuh suka ada error yang agak kriptik ya, agak terlalu puitis, <laughs> puitis. Ya, agak uh, kurang praktikal. Maksudnya kita nggak uh, yeah. secara langsung tahu itu maksudnya apa. Nah ini ada website yang meng uh, mengumpulkan, Uh, error itu dengan penjelasan yang lebih gampang, lebih mudah dimengerti oh, oleh ya? manusia. Okay. Coba okay. di. -klik. Nah, static modifier cannot be used with abstract modifier. What? <laughs> Kadang apaan? Coba itu maksudnya. Tapi ini di, uh, di sini dijelasin itu maksudnya apa. Jadi mungkin uh, kalau kita nemu error yang kita sulit pahamin, coba coba aja dicek di situ oke okay, oke okay, mantap In, tapi saya penasaran soalnya beberapa waktu yang lalu waktu di acaranya di meetupnya Jakarta JS itu uh, sempat nanya ini kalian masih nulis JS apa udah ke TypeScript, udah ke TS ternyata masih banyak juga yang menulis uh, JavaScript ya saya kira ya itu udah tadi ke semua. <laughs> itu tadi <laughs> di dunia ini yata gak mungkin ini semua ya. langsung <laughs> Iya error. sama mungkin apa ya kalau terutama kalau di tim besar mungkin gak segampang itu mungkin ya dapetin buy in untuk mengkonvert convert suatu code base. Ya, konversinya memang ya walaupun TypeScript cenderung lebih mudah ya dibandingkan uh, bahasa yang lain ya seperti Rescript hmm. atau Elm lebih Oh ya, ini gitu sebenarnya kan? bisa bisa pelan-pelan sih adopsinya maksudnya <laughs> apa? eh yeah. uh, integrate ke uh, TypeScript pakai TS config. Mm -hmm tapi ya kita ignore aja dulu JS-nya kan iya. kalau JS kan kayaknya by default nggak uh, diproses oleh TypeScript ya kecuali kita configure apa itu allow allow JavaScript sebetulnya yes. bisa cuma ya itu kalau kalau tim besar hmm. mungkin birokrasi ribet atau apalah nggak segampang hmm. itu langsung di uh, untuk ubah <laughs> untuk ubah <laughs> suatu code base. nah <laughs> iya oke okay. uh, kemudian dari Ivan ada sama ya, PWA PWA Samit. Samit. ya, Kapan silakan... ya besok, ya? Uh, besok, besok, Kapan besok, besok, besok, besok, besok, besok, Gue lupa tuh. Tanggal 5. Tanggal 5. <laughs> ya, besok, Iya besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, Jam 4 sore. Jam besok, malam. besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, So, ini Eropa iya. Eropa jadi jam 9 kalo pagi di sana jam 9 pagi tinggal. mereka ya kita masih Oke okay lah masih sore kira-kira aja uh, free ya free uh, online dan kira-kira yep. ada apa uh, ada uh, materi yang ditunggu nggak yang menarik apa uh, workshop menarik saya kalau ya? kalau masih apa uh, pengen mulai getting started ya untuk workshop boleh kalau Ivan sendiri tertariknya nih itu yang uh, modern PWA winning combo for best client experience pengen dengar juga soal uh, studi kasusnya. Oh iya. JDI uh, yep. yep. juga ya? Betul. Uh, jadi dia kerjanya di Intel. Oke. Okay. Intel Indonesia atau Intel oh. USD? <laughs> Kayaknya dia Eropa ya? Kayaknya. Dia Eropa, oh, Eropa, oh. Ya. Okay. <laughs> Kalau intel Indonesia kan itu katanya uh, masalah nasi goreng gitu ya, Masalah nasi goreng. goreng. Oh iya. sekalian <tuk> ya, gitu. Iya, iya iya. Katanya katanya. Oh iya. Yang pakai hati gitu kan? <tuk <tuk uh, kombo. Uh, ya, menarik. Terus lagi ya? Kira-kira menarik ya. Itu banyak loh gathering startup PW, workshop itu banyak. Itu iya, diulang-ulangnya uh, ya? diulang, berbeda. Oh, jadi beda. silahkan. Silahkan ikuti yang mana mau jam, gitu loh maksudnya, yang paling sesuai, betul. Karena ini fokusnya kayaknya ya. supaya membangkitkan lagi orang, supaya uh, awalnya kayak masuk ya. PWA, PWA terus nggak bisa masuk karena webnya makin lama makin berat, <laughs> makin banyak okay. javascript, terus akhirnya web dulu, baru sekarang balik lagi PWA, uh, <laughs> Progressive, oh, enhancement. Yeah. Progressive Enhancement. Itu okay. tuh emang kalau misalnya uh, terlalu banyak Java oh iya, nggak bisa ya, nggak, nggak lolos, nggak muncul itu home screen-nya ya, kalau e, misalnya iya. uh, suatu. Jadi, semua uh, situs atau aplikasi web itu sebenarnya bisa jadi PWA, tapi dia harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, berarti yang jadi barrier secara nggak langsung, yang jadi halangan adalah memenuhi kriteria-kriteria itu ya, harus responsif. Yes. Harus ada service worker minimal buat handle for over uh, di, apa, kalau offline di halaman utama ya. Iya, betul. Hmm. Oke. Okay. E Oke, udah satu jam kita ngobrol. Banyak ide-ide yeah. berseliwaran, jangan lupa dicatat. <laughs> jangan sampai lupa. Ada yang tanya nggak yeah. di slido? Ada yang tanya di slido. Terpantau ada. belum ada. <laughs> Apakah mempelajari core web vital meningkatkan apa itu hmm, kesempatan dan gaji. <laughs> <laughs> Ya bisa, Menaiki. coba iya dan ya dan tidak juga itu. Bisa, bisa. banget, bisa jadi Menaikkan selling, point. Revenue. Yeah, selling point revenue, ya. <laughs> Oke, okay, kalau gitu mungkin uh, untuk malam ini episode kedua kita sudahi dulu saja. Sebelum udahan mungkin uh, dari teman-teman ada yang mau share sosial medianya silahkan mm, kalau saya ya, bisa belum. share ke, ke twittercom rizafahmi 22 kalau yang lain ya? oh, no. ke twitter.com/ivankris.com aja ivankris.com Ivankris dot ya dot com dot com dot pernah pernah Oke, kalau gitu eh, silahkan di follow. Oh, ada depan bahas apa? Juga. Ini ada pertanyaan nih. Minggu depan bahas apa kita? Wah, kita bahas depan. Di sini bahas ya? apa ya? Ada ide nggak, Mas Luki? Ada Luka yang mau request apa? bahas apa? Kita ada topik menarik tentang oh, apa ya? Bahas ya itu bahas konten kalau... PWS summit. <laughs> <laughs> uh, itu ya, summary ya. Bisa, bisa. Ya, yeah. oh ya, yeah. kalau apa? Kalau teman-teman ada ide? Uh, boleh silahkan langsung melemparkan idenya Topik minggu depan mau bahas apa Kita masih ada waktu sekitar 5-6 hari untuk uh, uh, Berembuk untuk bahas uh, topiknya Jadi kalau ada uh, suggestion silahkan ke bit.ly Slash ngobrolin web Nanti kalau uh, apa, sarannya menarik Kita akan angkat menjadi topik Oke okay, kalau gitu Terima kasih yep. buat semuanya Terima kasih buat teman-teman Terima kasih, buat, teman -teman. Terima kasih ya. buat Eka dan Ivan yang sudah menemani sama -sama juga Terima kasih Mas <coughs> ya, Kita ketemu lagi Minggu depan di jam yang sama Di hari dan jam yang sama Selamat malam, selamat istirahat Dadah. Selamat malam, bye. bye Mari kita end